Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa. Sat dulu no, ya, nak, ya, bih. Kalau nak kelihatan, animasi kita khas terunya. Maka Tuan Pertiri Tirewi Nyacalik mata kora isteri muda-mengaja selama Menanggulah juga sesok dukungan istapa cerita nebrahi Hujek kau panas panas malasai Maka Tuan petri maya mora Ambillah juga di dalam kayak berkata buti mata tuam trichi dewi bubuh di dalam kayak cina aku ni nak tahu ia ya buloh dari pantai yang laut anak gua yang muda-muda dari buti timur pulak mula tahu pula belok buti mata tuam trichi dewi di dalam kayak cina timur di tepak kalan kolik pulau naro lagi bla. Pengasuh Pak Oge, eh pengasuh Habis hmm. yo ya. Jalik rakan ni Habis sama eh Adol, eh Adol, bubur, eh uh, uh, uh. hmm, hmm, Samak, matamu kau kena colik Kau mocek cik kena colik Mak cik, hati muntiak abis apa Atau bayang ngosak tak Aduh, syarat you gabar dia, abisah Aku tak tahu kau dengar budak kata Huh, tu dia besa eh ha abeyo adah abey ma oh la jangan tioklah juga pengsan tiga orang kita tak boleh dah duduk sini mari juga kita berjalan ke dalam hutan ceri bukit bukit gunung-ganang ni tak boleh kita duduk sampai kita duduk sampai juga kita mati ambo ni gak mato molek tak lapok doh Oh ya lai pebin ni juga, tawak nyanyu kepada semua sini Ijo Jal jalan mana pun Nak siapa dah dalam hutan yo? Ya? Lepas kita ni suruh siapa dah dalam hutan Tempat pun tatu kepada kan, pun tuan kudu Hari ni makcik tuan antri si Dewi letih seorang badai Sebab dia ni siapa boleh nak beranak esok karang dah Lepas kita tiga ni, siapa dia jaga, siapa dia tidur Tak cakap kita tu bakat jaga Kau kita tiga kan ni Haa kita kira gosik lah wey eh. Siapa dia tidur dulu? Kita gili Gini Mulut letak benda-benda sayang Biar mulut letak? Mulut letak Ah, uh, mula-mula ni kita kata katakan kamu tidur Kenapa tadi dulu kita gili? Lepas kamu tidur payah dengan bimak jaga Haa kita gilik Pertulah mau tidur Habis mak habis jaga pulak Haa Pertulah bagaulah mau tidur Habis mak habis jaga ha, Ah tak kena saya Gila-gila sama mu yang oh, tidur Aku tu gila lah nak pak tidur Dengar kat dulu Kalau nak tiuk Al tak nak balik saya Mula-mula Mau tidur Haa mau tidur Lepas mahu abe mak ambis yuk jaga Haa, ya kita kita gile. Abe mak ambis yuk jaga Ah, mahu tidur Haa? Ah, mahu tidur Abis huh? mak ambis yuk jaga Haa, lihatlah woyah Saya mana pun aku tidur jaga semacam ini Oh, dia kandung dia dia tujuh kali lepah kok tujuh kali betul penghasuh ke Tuhan gitu, Baraka penghasuh macam mana aku kamu dihantikan lepah kata-kata wajahnya muruh, armennya masih pucat dengan tubuh, laju dengan badai telah kulit, menjaga laju kok akan terlaluan sekitih-sigit, sepencil dengan suara nyari, mencerigai para raki yang ke Tuhan Baraka tu aku mah raja nama putih, tu aku yeah. tidak tu aku seorang so kerja dulu Patik berhusing juga ku Aduh, hari Tuhan Baraka Jadi kamu tahu jika kami kena sedang berhusing? tahu tuaku Pikiran tuaku sepatu menjadikan sesaran gila Kamu tahu penyakit hari Tuhan Baraka? Begini tuaku mengajar meko putih ya. Sabaklah juga penyakit tuaku terjadi Buna tuaku Tuan Menteri Cidewi. Tidak seperti bono dulu dulu Aduh! Pengasok itu apa-apa kau? Rauh sangat, para kini kami Sampai diwak jaya, sampai diwak Kalau waktu itu, wak zoleh Utaimah, kami bayar mah, kami bayar putih Utaimah lo, kami bayar dah, kau lagi pengasok itu apa-apa kau? -apa? Ya! Somba aku Bono tuikku tuam tercih Dewi Mata tak nampok aku Dengan semua menyewak zolik kepada istri muda ayu no tui kemakak tuan petri mayo mahura colek putih mata bubuk no tui ku bubuk di dalam kejinakuni aduh ah, masu oki okay, tuho bodo go sabarlah juga kami tak boleh tidur bergantung <laughs> ayo sangat beragam lewat tuj beragam lewat tuj <laughs> jadi bodo kami tuan petri si dewi pengasuki tuho bodo go Mata tidak nak buat doni jelek, padahal 1000 doni jago, makajos kamu. Bener, tuh, makajos kamu putih. Ain, no, tuh, ikut makajos kamu, negat ada, agola. Oke, lah, ibu, bu, bu, 32 juga. Tahu siapa, baju pada kayak ketua begini. macamano kita nampung apa ngasuh ketua pun, apa? macamano mana, apa ngasuh? Begini, kuh, kuh, hijau pola dengan pohon, no, tuh, ikut uang Hari ini Patin Roya kepada Keduaiku Jika lo tak dapat Buka mah, buka peruk Jalok mah, jalok peruk Tetulah juga Putih mata Banda Kedua Ketua Menteri Tidewi Tak bolehku Aduh! Pengasar Ketua Opak Dago Kamu berkata apa kena mengenal dengan buka amat buka Jalan mahal jalan jalan -jala pegang Apa dengan sebab Apa dengan kano Apa dengan cinta Asal dulu tak kalau mula pula pakai apa-apa Buti mata orang tua itu Tuan Menteri Sedewi di dalai kenjana kundingku Benar Sudah tahu di tempat kolang kolik pulau naro Lepas tu Nyo makai kepalakan ikan putih sisi gemar Ikan putih sisi gemar Maka putih bantapak untuk kami Tuan Menteri Sedewi Benar tuanku Lepas dia makan buiti mata bono tu aku stil Dewi. Tu aku kena ambil la juga, pukat mah pukat peruk jalo mah jalo peruk kalau tak boleh pukat mah pukat peruk jalo mah jalo peruk ke aku. Tak boleh lah nak ambil ke buiti sisi pemah. Jadi makan buiti mata bono tu aku ke stil Dewi. Ah tu bangat tu aku pada kau. Pukat mah pukat peruk. Jalomah, Jalepego, di mana no, penutup di sini? Kami tidak no, banyak, kami tak akan beritahu eh. lagi Hacu lulus dan latihan merendah di dalam-lalu lagi Masa itu apa-apa? Jalomah, Jalepego, duduk lagi tempat tangan di Wabantara Guru aku, Buka-buka itu, jika itu wakku tak koyak patik enak no, de patik di no, wakak Tentu dia Wabantara Guru Tak Bui Dengan semua, Wakku koyak nama patik, nama no, guru Bui tapi ke apabila tu ekubuka jalan majal bego kena bingaku bingak apa bingak apa bukan apa-apa kan boleh bingak apa bukan sakit dua pada kau bingak putus orang kalau putus orang nyanyi lah tua gitu, kita say kita gitu, sobat kita gitu, kayak kita gitu, sore kena bunuh putus dua orang kena bunuh putus tiga orang tiga orang kena bunuh ah tu bukan sakit tak pada kau tak kena tapi kena ta, sabar Ikut dia lah, Putu tak pun cuba ketak kena kini. Asal boleh, bukan mau kapek. Jalan macam jalan pegol. Kalau tu ikut nak ambil, tengat tanah kau rokok kengin. Soalnya bono tuan teri teri Kalau tu ikut nak gejupo apa boleh, tak si jupo apa boleh. Biarlah juga kami tanya gejupo baru kedulu. Kalau kamu kata susun naik, kami naik. Kalau kamu kata suki jupo benar, kami jupo benar. Gini ku, bukan. Jukulah bono tu ikut sedih. Takut di dia songin ga? Tidak boleh kita patel lagi. Buku baik cemerwah dia bono tu aku. Takut aduh ikhtiaku jalaai. Ya takut mati gaya jatuh dia songe. Tapa ketua baru kami jumpa lagi. Punah kami tuan teris cendera lagi yang ini. Maka maka jangan mikau putih. Tapi kita kenal nggak mau tersapa. Dengar kata-kata gaitu opo doko Jelmu di tempat puno Tuan Menteri C. Dewi dengan Seroto meroto lagi Blah